Oke okay, lanjut ke preset yang keempat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 Oke okay, lanjut ke preset yang ketujuh Oke okay, lanjut ke peset yang ke-8 Oke okay, lanjut ke peset yang ke-9 Oke, lanjut ke episode yang ke-10. Uh, Oke, okay, okay, lanjut ke episode yang ke-11. <tattop"> Oke lanjut ke verset yang ke-12 Oke lanjut ke verset yang ke-13 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-14 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-15 Lanjut ke episode yang ke-16 minimal, minimal kontol. Oke, lanjut ke episode yang ke-17. Oke lanjut ke preset yang ke delapan belas Oke lanjut ke preset yang ke sembilan Oke lanjut ke presiden terakhir yaitu ke-20 Oke mungkin segitu aja presidenya semoga kalian suka dan jika kalian suka kalian bisa share videonya ke teman-teman kalian ya Oke sampai jumpa di video selanjutnya